Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini bersama gua di channel mainin. Sesuai permintaan dari Mbak Google pada video sebelumnya, kali ini gue memutuskan untuk membahas sebuah anime bergenre trailer and mystery. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Asura. Sorry, sorry, anime yang akan kita bahas kali ini berjudul... Oke, okay, maaf, maaf sekali lagi ya. Anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Asura. Anime ini dirilis di tahun 2012 dan menceritakan tentang keadaan sebuah negeri yang mengalami paceklik panjang seperti di Bekasi sekarang ya Dan membuat semua pertanian hancur sehingga orang-orang mengalami kemiskinan dan kelaparan parah Dan karena kemiskinan, akhirnya mereka menjadi kanibalis untuk bertahan hidup Seperti apa rangkumannya? Tapi sebelumnya gue ingetin lagi ke kalian Kalau video ini mengandung spoiler jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan ditonton dulu. Kalau sudah, saatnya kita lanjut. Film diawali dengan sebuah narasi dan diperlihatkan sebuah kota yang menjadi lautan api dan terlihat orang-orang berlarian. Dan terlihat dari atas bukit, seorang biksu yang sedang menarasikan kejadian tadi. Kemudian, Sin berganti terlihat sebuah tempat yang seperti kota mati dan terlihat banyak mayat yang sudah membusuk bergelimpangan di jalanan dan terlihat seorang wanita yang sedang mengandung tertatih-tatih berjalan dan di sebuah rumah Reo ternyata wanita tersebut melahirkan seorang anak dia melahirkan Solo ya dan terdengarlah suara tangisan seorang anak laki-laki dan setelah melahirkan terdengar suara anjing liar yang ingin menyerang bayinya dan sang ibu langsung menghajarnya dengan kapak yang berada di dekatnya sehingga anjing liar tersebut kabur dan membuat sang ibu tersenyum melihat anaknya yang selamat dan beberapa bulan kemudian terlihat di negeri yang kering ini orang-orang berebut dan bertengkar hanya karena sedikit air dan sang ibu terlihat berjalan tertatih menggendong bayinya yang sudah mulai tumbuh sambil mengatakan makan makan apapun itu dan bahkan saking laparnya sang ibu memakan bangkai manusia yang dia temui di jalan dan membuat sang ibu dan si anak mengalami perubahan genetik ya. Salah satunya taring pada gigi mereka. Sampai suatu hari, sang ibu berpikiran untuk memakan anaknya sendiri. Yang kemudian dia tersadar dan akhirnya memilih pergi meninggalkan anaknya yang masih bayi di sebuah gubuk reyot Kemudian sin berganti di mana delapan tahun kemudian terlihat seorang anak sedang berjalan sambil membawa kapak. Anak ini adalah bayi yang sebelumnya ditinggalkan di gubuk. Di sini gua bakal sebut saja asura ya dan dia berjalan menuju sebuah desa dan di sebuah rumah di desa tersebut terlihat seorang ibu yang sedang memberikan sebagian ubi kepada anaknya untuk dimakan dan seorang ayah yang sakit-sakitan dan dari luar masuklah asura yang langsung membunuh keluarga tersebut dan kalian tahu untuk apa ya untuk dimakan Sampai akhirnya di negeri tersebut akhirnya turun hujan setelah bertahun-tahun kekeringan Dan membuat orang-orang di negeri tersebut bahagia Dan terlihat seorang biksu, yaitu biksu yang bernarasi di awal film Datang ke jembatan untuk berdoa dan berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Yang mana di bawah jembatan tersebut ada Asyura Dan asura langsung menghadang sang biksu untuk dibunuh Namun sang biksu mampu menghindarinya dan mengalahkan asura. Kemudian sang biksu membawa Asyura ke gua untuk berlindung dan Sang Biksu memberikan Asura makan dan mengajarkan Asura berbicara Asura ini tidak bisa berbicara karena dari kecil tidak ada orang lain yang bersamanya Karena dia ditinggalkan oleh ibunya yang mencoba membunuhnya ya Kalau kalian tanya bagaimana dia bisa bertahan hidup selama itu, gue juga gak tahu sih Sang Biksu juga tidak lupa mengajarkan kebaikan kepada Asura Dan Sang Biksu lah yang pertama kali memanggilnya dengan nama Asura Kemudian sin berpindah di mana terlihat negeri yang sebelumnya kering kembali menjadi subur dan hijau dan Ashura terus mengikuti sang biksu sampai akhirnya mereka terpisah. Dan terlihat seorang anak yang kelelahan karena bekerja mendorong sebuah kayu besar dan dimarahi mandornya. Namun seorang pria yang bekerja di sana juga mencoba membela sang anak ini. Melihat seorang anak terkulai tak berdaya, Asura berpikir kalau itu adalah santapan makan siangnya. Namun sang pria langsung menenen. Namun, Sampria langsung menendang Asyura dan melihat seekor burung pemakan bangkai ingin memakan makan siangnya. Asura langsung menyerang burung tersebut dan melihat Asyura yang begitu kelaparan. Sampria memberikan makanannya kepada Asyura, dan karena diberikan makanan, Asyura terus mengikuti Sampria tersebut. Dan di jalan mereka, diadang oleh segerombolan anak-anak kampret yang kemudian menipuki mereka dengan batu. Namun, salah satu timpukan yang meleset dan mengenai Asyura yang berada di belakang dan membuatnya marah, dan langsung menyerang dan mencabik anak yang menimpuk tadi, yang mana anak itu adalah anak seorang bangsawan di sana. Mengetahui anak satu-satunya meninggal, sang ayah marah, dan Asyura pun dikejar dan terus diburu. Karena sudah tidak ada jalan lain, akhirnya Asyura melawan sang bangsawan, dan Asyura yang terpojok akhirnya jatuh ke sebuah jurang. Namun ternyata Asura jatuh ke tumpukan bangkai manusia dan membuatnya selamat dan harus berjuang keluar dari jurang tersebut. Di suatu pagi terlihat seorang wanita bernama Wakasa sedang berada di pinggir sungai. Wakasa ini kekasih dari pria pengangkut kayu sebelumnya ya. Dan kemudian melihat Asura yang pingsan di pinggir sungai dan membawa Asura ke sebuah rumah tak terpakai dan mengobatinya. Dan menerima kasih sayang dari seorang wanita membuat Asura begitu sangat menyayangi Wakasa dan menjadi begitu sangat menurut karena Asura merasakan kasih sayang dari Wakasa tulus sangat kasih sayang ibunya sebelum meninggalkannya dan Wakasa juga banyak mengajarkan kosa kata baru kepada Asura dan Wakasa juga selalu melindungi Asura dari warga sekitar agar dia tidak tertangkap suatu hari Wakasa pergi mengantarkan makanan kepada Asura namun Wakasa tidak mampir dan justru terlihat begitu terburu-buru namun Asura tidak memakannya Justru dia memakan ikan mentah yang ia tangkap untuk mengembalikan jati dirinya sebagai pembunuh. Dan Asura diam-diam terus mengikuti Wakasa. Dan Asura berusaha mencuri celurit yang berada di keranjang Wakasa, namun Wakasa mengetahuinya. Dan meyakinkan Asura untuk tidak menjadi pembunuh lagi. Dan Asura pun menurut. Dan di rumah yang ditempati Asura, Wakasa memasakkan makanan untuk Asura. Kemudian, Wakasa pergi dengan terburu-buru dan Asura melihat Wakasa bersama pria pengangkut kayu. Dan membuat Asura begitu sedih karena merasa terabaikan. Akhirnya, Asura memutuskan untuk mencari Wakasa di tengah guyuran hujan. Dan ternyata, Wakasa pergi ke sebuah gubuk terpencil untuk bertemu kekasihnya untuk menanam benih. Aduh, emang enak sih menanam benih di kala hujan. Dan akhirnya, Asura datang dengan membawa bapaknya. Bangsat kau! Kobla! Oke okay, sorry, namun akhirnya Asura datang dengan membawa kapaknya dan menyerang si pria Dan hal itu membuat Wakasa sangat marah karena Asura hampir saja membunuh sang pria yang dicintainya Dan membuat Wakasa harus mengusir Asura Karena sikap Wakasa yang berubah kepada Asura membuat Asura menjadi begitu marah dan dendam Bahkan dia mencoba menyerang seekor monyet yang sedang menggendong anaknya Dan membuatnya begitu sedih karena dia tidak bisa mendapatkan kasih sayang dari siapapun yang kemudian, dia didatangi kembali oleh Sang Biksu yang mana mereka sudah lama tidak bertemu. Kemudian terlibatlah cekcok antara Asura dan Sang Biksu. Dan Sang Biksu mengatakan, setiap makhluk itu memiliki sisi monster. Tapi ada yang membedakan kita dengan monster lainnya, yaitu kita memiliki hati, itu kenapa kita disebut manusia. Dan melihat Asura yang putus asa, Sang Biksu mengambil kapak Asura dan memotong lengannya sendiri. Dan memberikannya kepada Asura untuk dimakan. Namun Asura lebih memilih pergi dan meninggalkan Sang Biksu. Dan membuat Sang Biksu menangis. Kayaknya men bukan menangis karena terharu deh. Minggu berganti minggu dan bulan berganti bulan, negeri yang sebelumnya subur kembali mengalami paceklik sehingga kelaparan terjadi di mana-mana. Dan membuat masyarakat kembali menjadi beringas dan saling memakan satu sama lain. Dan Wakasa pun merasakan penderitaan tersebut. Di mana dia sekarat dan tak mampu bekerja lagi, dan suatu hari Asura melihat Wakasa begitu kelaparan sampai kadal gurun pun mau dimakannya. Namun akhirnya Asura berinisiatif untuk memberikan Wakasa makanan dengan membunuh seekor kuda milik bangsawan. Dan bangsawan yang marah karena kudanya dibunuh akhirnya memerintahkan pasukannya dan semua warga untuk memburu Asura dengan imbalan suplai beras untuk satu tahun. Kemudian Asura datang ke tempat Wakasa dan membuat Wakasa sangat terkejut. Kemudian Asura memberikan daging yang ia bawa, namun Wakasa tidak memakannya karena Wakasa menganggap Asura membunuh seseorang. Dan menganggap daging itu adalah daging manusia. Dan niat baik dari Asura yang ditolak Wakasa membuat Asura begitu sangat kecewa dan sedih. Asura yang tidak terlalu banyak mengatui kosakata tak mampu meyakinkan Wakasa. Sehingga membuat Asura begitu marah dan dia mencoba menghabisi siapapun yang ia temui termasuk semua warga yang memburu asura sampai akhirnya asura berhadapan satu lawan satu melawan sambang sawan dan asura pun berhasil membunuhnya asura yang terkepung warga akhirnya mencoba lari ke sebuah jembatan rapuh dan warga yang sudah kehilangan akal akhirnya membakar jembatan tersebut dari dua sisi dan akhirnya membuat asura terbakar dan jatuh ke jurang dan scene di awal yang memperlihatkan kebakaran besar itu terjadi dikarenakan warga yang mengejar asura dengan membawa obor Tak sengaja membakar rumputan dan pepohonan yang kering sehingga membuat api begitu cepat menyebar. Kemudian sin berpindah terlihat di negeri yang kering ini sedang turun salju dan terlihat pria pengangkut kayu dan anak-anak sedang mendorong sebuah gerobak yang ternyata di atasnya ada seseorang yang terbaring kaku tak bernafas dan orang itu adalah Wakasa. Dan di depan mereka terlihat seorang anak yang berjalan sambil membawa kapak yang mana ternyata Asura masih hidup. Tapi entah kenapa mereka tidak saling sapa. Dan setelah jauh, terlihat Asura begitu sedih dan menangis atas kepergian orang yang disayanginya. Dan sin pun berubah, di mana terlihat seorang biksu yang sedang memahat sebuah kayu dan menjadikannya seperti patung Buddha. Dan terlihat, ternyata biksu tersebut adalah Asura dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari anime berjudul Asura yang dirilis di tahun 2012 lalu. Film ini begitu padat dan sangat dalam, dan banyak pelajaran hidup untuk kita agar bisa menjadi lebih baik sebagai manusia. Dan sedikit petikan positif yang bisa diambil dari film ini, saat seseorang memilih untuk menjadi monster, mereka akan menjadi lebih mudah patah semangat dan menyerah. Namun jika seseorang masih merasa kalau dirinya menderita, itulah tanda bahwasanya kita masih menjadi manusia.